Hai Assalamualaikum Selamat tengah hari Hari uh, ini yang baru saya nak gi, uh, Buat penghantaran di uh, Mana tahu oh, nama flake Nak baca payuh Main lebar negara juga So naik sini cantik tak uh, Terak baru saya Bau bucak ni uh, Bau bucak Bau boswai Dengan Bagai-bagai aksesoris dia Hari uh, ini yang baru nak terak Test kemampuan dia Kegagahan dia Ha dia macam mana terak ni. Ha uh, boleh kontra sponsor ni aloh, Banyak banyaklah kena ngata. Boleh gaji banyak kan. Eh? Kita musuh sobek-sobek Ha. Dia game ni dia dia tak leh kita nak main suka-suka gitu. Dia kena usaha. Bagus dia ajar kita bekerja. Ha. Uh, nak dapat ke apa yang kita nak kena usaha. Okey so daripada lorry hot coal tu. Ha biasa. Abroad sobat sobat sobat jadilah lagu ni Ok Logi hot Hotmail ke uh, BJ tu Kita sipil dalam garage dulu Kita guna logi hot baru uh, Sebab ni abroad online ni Ok Kita Test dia punya perjalanan Kita nak talak gilang ni Ok Balang juga Sweater tu Ok nak bawa Abang dah suka bawa dalen ni Dalen ni ni dia Senek sikit Kita nak kontrol Nak tengok kan So biasanya Barang ada lagi ni Kosong Kita kena pergi ambil barang dulu Kita kena pergi ambil barang dahulu right. Bawa masuk takdele kago Barulah buat gi hantar. Apa boleh fly like, tak hidup Bosok. Okay, gi ke kereta mani. Tak ada. Hari ah, ni tak ada kereta. Covid eh. Right. Ayolah kontrol nak keyboard ni. Ah, kena ada steering kuasa tak ah. tapi tak lebih dia terlajak penuh terak kita tepuh habis ini, ini. dibayde-dibayde dia langkah so abang-abang ikut dia punya jalan dia akan lapis-puluh lapis-puluh tengok ah kalau highway kita speed lah Baru eh Bosos look ha. Umat berpanggil Dia uh, Game ni bagus So uh, So kalau je kot Kita boleh Kenal Rakan-rakan online Daripada Serata negeri oh, kita tak kenal Batu hidung pun Tapi kita boleh sign Dalai oh, Kita boleh sign Dalai semua tetrani. Ah. Uh, jadi kita syukurlah kita memang uh, kita gigih datang bersama-sama belaka ke destinasi ke destinasi yang sama. Uh, itu bagus. Biasa kita join malek. Hmm. Masa kita cari point dulu. Kita duit juga kerja-kerja nak cari duit juga Siti. Uh, ah nak upgrade truk macam lagi, bagus lagi. Abres untuk Amiga. Boleh-boleh atas barang ni, jumpa tempat macam Keep macam ni kita atakan. And then continue tu. straight on. Lah, ni dah giro ni. Ni tak gerani pula dah. Ha. Go straight on. Kakak tuan-tuan. Siapa berminat uh, simulator truk ni, bolehlah cuba, download Ada yang berbayar, ada yang trial. Kalau yang trial tu, kita hanya main sendiri je lah Lalu, Kalau yang berbayar tu, dah boleh, probably dah boleh 24 ringgit lah Tak, tak mahal lah, Belilah, boleh lah, boleh-boleh isi masa, time-time free-free kan Okey kita luar kejauh, macam kejauh dulu ni Seterah go. So, straight on my mistress. Jadi kita nak relax, kita nak be tak leh. Kita biar to be. Ni lah Tapi شلون naklah, boleh tengok negeri-negeri yok eh buat. Walaupun tidak. Ah. Uh, Azli sama dengan auto. At least kita boleh cubalah. Boleh tengoklah. Ah. Uh, So ni tak boleh kerja banyak, kena dekuk Ada nak buat live, abang tak ngerti lah nak buat live Banyak bandar kena buat Kena dekuk, kena dekuk ni banyak Jadi abang buat video, abang masuk, abang upload dalam YouTube je lah ha, YouTube pun kadang, -kadang ada, ada channel-channel kita Abang okay. buat dalam abang production So, Go masuk ke cute je lah. I'm at. Okay. Uh, layan lah juga. Sama-sama kita boleh buat video. Kita boleh buat shoot. Photoshoot gambar-gambar. pasal lagu dalam ni kalau kita boring kan eh. kita boleh pasal sebab dia ada CD player dalam kita boleh pilih lagu-lagu kita nak. kita masuk dalam folder dia supaya <coughs> dalam pendrive lah menarik kan bila-bila kosong -bila ni abang suka tidur banyak Selain we'll dapat lagi kita buat benda-benda roh Sudahlah Oh ok Gaguh lah juga Oh ada tu di depan So kita masuk mana selanjutnya nah, Taju ni lah berlaku Di patut dengan seluruh lah ya. Ok... 23 euro. Mana ke euro lah? Kita cecik 23 ya. Okey, the babe bro ini bersatu komunang yang cantik kalau kita tengok. Okey, kita tengoklah. Apa bukit bukau. Apa oh, bro? Sesiden ni. Apa hendak pula tu? yang sini betul-betul agak betul betul-betul agak betul betul-betul agak juga boleh diconggul nama-nama juga untuk lehat sebentar kita lehat sebentar Okey. Sambut dia pula. Betul tak ni kalau satu dia ni mengure apa-apa minit ah kita. Apa rasa kalau game ni sungguh horor ni dia tak boleh main game-game ni ini -lasik game ni. Dia apa? Simulasi gini. Dia jadi boring. Oh tanya juga abang tak boring ke? Kalau beras tak boleh tak boring Tunggu lagi Tak boleh boleh kalau buat loksir boring Tak ada masuk ke apa Ha tu boring ha, Ni kita boleh ambil gambar Boleh snap shoot tidak tengok video Tak boring Cukup tengok view yang dia buat Pisau lah dia buat Bukit, kena tengok sok tu takut ses. nak kona kena lepas, kena ambil saik dia lagu mana. Masuk ke baru kena kona sikit. Wah, kita kona sampai habis. Pulah buat. Ha. Oh, masuk kena, masih lagi di tip. Tak dia company bayar. Ha, kalau okay. ada celah apa, company bayar. sudah sampai dah destinasi ni express. Eh, Turn left. Ah, kita sudah sampai ke destinasi. Terus ke tengok. Okey. Ini dia lagi punggah buah-buahan pula masuk dalam ni. Okeylah. Okey biasanya kita kena masuk atelah dia eja tu okey dia so press enter following apa ni <coughs> the following key to view the job offer okey dia nak bagi ambil getulah kita tu okey so napa dak dia punya lapu lena-lena tu ataupun tu kita kena gerak lagi dia nak tuk barang situ okey so kita kena Dia, siapa dia to be one hijab Dia one hijab Tandanya dia Masuk dalam Tempat hmm, Betul dia dah Haa Begitu Yes Kita sudah Parking okay, kita Di tempat store dia Untuk di akak Haa bunga bunga bunga ha, Haa ni buat bunga bunga ni kena buat molek Jangan ni pecah Dia boleh dia kalau pecah dia tolok Kita dia punya e-call tu panel penalty dia panggil tu kena baik Okey. Terus dia suruh ke E Makan je kan Kita semua Bagi dia isi bagi dulu cargo has been okeylah okay, ni cargo sudah masuk dah okey uh, simulasi ni begitulah kerja dia dan kita kena hantar barang ke destinasi dia okey test okey so kita kena gigih lah kena buat kemas molek jangan bagi Uh, ada rosok-rosok sop -rosok, nanti balik kecoh pasar habis gitu. Ha uh, dia kena pelanti. Pelan Terus